Halo semuanya, ketemu lagi sama Mister Miko. Hari ini kita mau jalan-jalan. Hari ini kita mau refreshing karena sudah terlalu lama dari rumah. Sebenarnya juga nggak terlalu lama sih. Maksudnya mencari udara segar, tapi yang tidak menguras kantong dan tidak perlu jauh-jauh. Nah, aku dengar bahwa di Jogja ini ada dua stasiun besar tuku dan lembuyangan tetapi ada satu stasiun sorry satu stasiun yang orang jarang dengar namanya stasiun Maguwo nah itu jarang sekali orang mengetahui bahkan aku baru denger ini setelah aku hidup di Jogja mungkin bisa dibilang sudah 30 tahun tetapi baru mendengar kali ini nah aku juga mendengar bahwa itu adalah salah satu sejarah yang ada di Kota Jogja yang terlupakan aku tidak tahu tempatnya di mana, tetapi kita akan search di internet supaya kita tidak nyasar sampai sana uh, kita mau tahu seperti apa anunya, uh, stasiunnya bentuknya seperti apa karena baru dengar dan juga tidak tahu lokasinya nanti setelah kita search, kita tahu detailnya kita langsung menuju ke sana kita cari tahu seperti apa semoga kalau itu memang jadi sejarah buat kota Jogja banyak anak, -anak muda datang sana untuk mengingat mulai sejarah yang ada oke? Okay? kita langsung search di internet oke, okay, kita akan searching stasiun makuwo Stasiun Maguwo Lama, Benda Jagar Budaya nah ini dia Alamatnya di Bandara Maguwo Bupatan Sleman Map, Map, Map Hmm, ini lokasinya nih Eh, kecil ya Stasiunnya kecil kita lewatnya nanti di uh, bandara di sini nih bandara di sejuta di sini berarti nanti kita jalannya masuk lewat biar ada set set set oke okay. ini jalan raya harusnya simpel sih harusnya simpel cari biar dulu gambarnya kayak apa Oh, sudah direnovasi, sudah direnovasi dulunya gini, kecil ya, kayak rumah-rumah biasa. Kecil sekali, stasiun bangunan seperti budaya. Ini kecil sekali, tapi buat lebih jelasnya, ini kayak rumah ini. Lebih jelasnya nantilah ke sana, cek langsung. Oke, siap. Sudah gambarnya. pakai GPS nyampe sana, langsung dicek. Stasiun Magelang, semoga dapat. Betul pakai masker. Harus pakai masker. Semoga kita bisa masuk, karena itu lewat perkampungan kalau tidak salah. Ters. Sudah sampai ke Stasiun Maguwo. Lama Stasiun Maguwo, tempatnya mantap. Yang depannya kita nggak bisa masuk karena sudah di sudah dikembok nggak bisa masuk di stasiunnya seperti ini ini stasiunnya tuh langsung rel kereta stasiunnya sudah diperbaiki nah sekitarnya ini sudah dimulai dibangun ada apa ini tambahan bangunan modern sekitarnya uh rel Terpantau sudah lapangan Adus Cipto. Buatnya antek asik ya. Sambil nyari, kereta nunggu kereta lewat gitu. Dulangan anak ya. Eh. Ini buat dulangan anak, buat main, buat nongkrong. Tapi yang anu ya nggak boleh corat-corat, nggak boleh nggak boleh nyabrang terus nggak boleh rusak ini cagar budaya tempatnya enak dari buat nyaman jangan dibuat nggak enak lagi gara-gara tingkah kalian ya tempatnya udah enak sekali ini nyaman udah gitu nggak perlu bayar lingkungannya sekitar juga ramah nggak jauh dari jalan raya berapa menit yang? dari jalan raya 5 menit. 5 menit. menit lah dari jalan raya sana loh cuma hebat jalan Arus itu yang di langsung masuk perkampungan ke mana tadi jalan Kembang Baru masuk lurus belok kanan dah nanti ketudah langsung kelihatan bagus banget diperbaiki dipugar dibuat lebih modern. apa lebih modern tanpa harus menghilangkan sejarahnya kamu dulu tahu ndak sebelum aku ajak ke sini tahu nggak kalau ada stasiun ini nggak tahu nggak tahu tahunnya mana? tahunnya lempuyangan sama tugu. sama tugu. aku orang jogja juga baru tahu ini. setelah 30 tahun. Ini. tempatnya enak banget. mana ada? sampai nunggu senja ya ini ya. Yang mana India? nih. Udah mulai kamu nongkrong muka. di tugu sama duduk-duduk di lempuyangan, tabrak kereta, sempret, kamu. sempret, sempret kamu. Di sini bisa santai, kalau bawa jangan ngotor ya. Jangan ngotori bawa makanan boleh, tapi bawa tempat sampah sambil santai. Kamu sampai sini sore, top top, top. sore ini. sinja ini tak putar nih, Set. mantap. Halaman rumah sendiri nanti kita nih ya, ngobrol. Anunya sejarahnya ini, katanya penuh sejarah. Ini tempatnya, kalau ini enggak penuh sejarah, enggak mungkin dibuat cagar budaya, enggak mungkin ada sejarahnya. Oh. kamu nongkrong bisa gini ditunggu kalau nggak disemprot. Serempet kereta, kamu pantatnya Tentang ke belakang, ayo. kita di bagian belakangnya dari uh, stasiun. Nah, bentuknya seperti ini tuh dalamnya. Dalamnya seperti ini. Ini tempatnya kalau orang-orang turun. Orang-orang turun dari mana? Dari kereta api, turun keluarnya lewat sini nih. Keluarnya, keluarnya lewat sini. Dari depan. Dari depan sana turun, keluarnya lewat sini bersih, ya fotonya kotor daun, wajar lah atasnya kan ada ada pohon, tapi eh, bukan kotor sampah, kotornya kotor, kotor. daun. tuh, ininya oh. jalurnya masih aktif, cuma tidak berhenti di stasiun ini, hanya lewat bener tuh kamu tadi nunggu kereta kan telat sampai tahunya tuh terlalu terpukau karena tadi banyak angin gitu kenyataannya ini tidak mati hanya tidak berhenti karena stasiunnya sangat kecil untuk menampung para penumpang penumpang oke sekarang waktunya kita pulang kita bahas di rumah mengenai stasiun ini sejarahnya bagaimana kita searching yuk pulang Menari. ya pulang ya. Ya. ya sekarang kita mau lihat fakta sejarahnya tadi kita sudah lihat fakta secara bangunannya secara lingkungannya bangunannya terawat dengan sangat-sangat baik kemudian lingkungannya juga sangat nyaman sangat bersih ya aku gak bisa bohong di beberapa sekitar itu masih ada sedikit sampah tapi gak banyak sedikit aja ya mungkin ada tepat di tengah-tengah jalan buang sampah sampah-sampah makanan, rokok itu masih ada tetapi itu pelajaran buat kita bahwa kita harus menjaga terlebih ini stasiun ini penuh dengan sejarah untuk Indonesia, untuk PT KAI, dan untuk rakyat Jogja ini adalah apa saksi bisu sejarah di daerah kita, di daerah kota Jogja? Kemudian, uh, kita harus juga melihat bahwa ini harus dilestarikan. Anak-anak muda harus mulai melihat bahwa banyak sekali, uh, apa namanya, situs-situs sejarah yang kadang-kadang terlupakan. Uh, kita habis sini bakal ngecek langsung melalui heritage KAI. Dari websitenya mengenai bagaimana sebenarnya kondisi atau sejarah terdahulu dari stasiun ini, ini nggak mungkin bohong, kan? Ini dari website aslinya, WDI, website resminya. Nih, stasiun Lama mulai beroperasi seiring beroperasinya jalan rel rute Kelaten Lempuyangan 30 km sepanjang 30 km tahun. La. 72 sekarang 2020 sudah udah lama sekali ya udah 1000-1000 ya ya lama lah pokoknya oleh perusahaan kereta api swasta nis-nis itu nis sini nis, NIS itu singkatan Netherlands Indies Sport maskapai gimana nih baca Netherlands Indies Sports ma maskapai Kemudian jalan tersebut merupakan bagian dari kereta api rute Solo Jogja yang dibangun oleh Nisya. Nis bangunan Stasiun Maguwo dalam kurung lama yang lama, didirikan pertama kali. Yang didirikan Suryan didirikan pertama kali telah dibongkar tahun 1930. Wow, kemudian dibangunlah bangunan baru yang dapat dilihat dari se sampai sekarang. Berarti pernah dibongkar kemudian dibangun lagi Jadi ada kemungkinan besar yang tadi kita tengok itu adalah bangunan yang baru yang sudah dibongkar Bentuk bangunan berbentuk persegi panjang memiliki 4 ruang Ruang PPA ruang pimpinan, pimpinan perjalanan kereta api Ruang kepala stasiun yang tergabung dengan loket tiket kemudian dapur dan ruang tunggu ruang tunggunya ruang tunggunya seberapa gede ya maka tadi aja tempatnya gak besar bahwa. gak besar doh tempatnya tuh kecil ruang tunggunya berarti bisa dipastikan pada zaman itu yang naik gak banyak karena ini bangunannya kecil loh. nih ya nih Bangunan stasiun yang terbuat dari kayu, dari kayu sebagian besar masih asli dinding stasiun Mekua terbuat dari papan kayu dengan tiang-tiang ter yang terbuat juga dari kayu. Pada tiang-tiang persegi terdapat hiasan-hiasan geometris dan ukiran sulur kerawang. Ini yang lama, nih, yang warna hijau, nih. Ini sebelum dibukar. nih. Jadi kemungkinan ya sebenarnya dibangun bangunan ini yang setelah dibongkar 1930 itu yang ini nih yang ini nih. Kemudian direnov di lagi nih. Direnov nih. sudah direnov jadi bagus dan dilindungi dengan pagar. Ini enggak ada pagar. Ini enggak ada pagar. Terus sekarang sudah dipagarin. Yang kita lihat tadi dipagarin. Yang di bawah ini sudah direnov. Sudah dipagarin. Dan hasilnya bagus sih. just dari tangan-tangan cahil -tangan manusia tidak bertanggung jawab tukang coret, tukang buang sampah buat minum-minum. Waduh. Nih, lanjut. Stasiun Maguwo Lama merupakan saksi agresi militer kedua pemerintah Belanda ke Jogja tahun 49. Stasiun Maguwo menjadi pusat pengangkutan pasukan Belanda setelah terjun payung di landasan udara Maguwo. Landasan Maguwo itu cuma sebelahnya. Cuma sebelahnya persis itu landasan maku. Tadi kita nyepreng landasan maku. Berarti mereka landing. Dek. Landing di landasan itu. langsung nyebreng nyampe stasiun. Ketika masih masih aktif, stasiun ini melayani bongkar muat pupuk Sriwijaya ke gudang pupuk dan melayani angkutan ketel untuk memasuki aftur ke bandara Adisucipto. Ini yang lama pecah-pecah tuh. Mungkin sempat ditinggal enggak dirawat mungkin ya. Kemudian diperbaiki tidak meninggalkan tidak meninggalkan bentuk aslinya, hanya diperbaiki sepertinya dan dicat ulang sehingga tampak lebih rapi. Tetap aja kan? Tuh, ini tetap ada garis apa seperti palang silang gini. Ini apa ya? Kalang silang, nggak boleh masuk atau apa ya? Ya pokoknya inilah, kayaknya nggak ada perubahan sama sekali. Tapi cuma di, di renov tanpa menghilangkan jati dirinya yang dahulu. ini selesainya pembangunan jalan rel Ganda Rute Solo-Jogja, maka mulai dioperasikan stasiun Meguo yang baru pada tahun 2008 yang diinterogasi dengan Bandara Adisutjipto. Stasiun Maguwo Baru berada kurang lebih 300 meter ke arah timur dari stasiun yang lama. Nah, itu tuh yang stasiun yang persis bandara. Kalau yang lama ini kan agak men menceng nih, agak serong. Kalau yang baru ini yang punya persis, langsung pada depan sama harap-depan sama pintu masuknya uh, bandara, ada Bandara yang baru eh, bandara. Stasiun Maguwo yang baru difungsikan menjadi stasiun yang melayani penumpang ke dari dan ke Bandara Bandara Adisucipto. Sekaligus menjadi titik sistem transportasi terpadu di Kota Jogja. Seiring dengan aktifnya Stasiun Maguwo Baru pada tahun 2008, maka yang lama dinonaktifkan. Seiring dengan diaktifkan Stasiun Maguwo Baru pada tahun 2008 berarti sempat beroperasi. Ya. Ah, berarti aku telat banget ya. Padahal aku kujstituk di daerah situ tuh kuliah tahun 2008 di daerah kampus di situ. Wah, uh, udah telat lama. Karena memiliki nilai sejarah, maka bangunan stasiun yang lama masuk ke dalam daftar cagar budaya. Pada tahun 2010, Pusat Pelestarian Benda dan Bangunan PT KAI melakukan perawatan dengan cara memperbarui warna jet sehingga tampak lebih bersih dan rapi bangunan yang sudah lama tidak berfungsi direncanakan akan dihidupkan kembali agar bermanfaat bagi masyarakat luas stasiun lama akan dikembangkan menjadi galeri dan taman bacaan dan melakukan kerjasama dengan PT Mustika Ratu PT Pusat studi dan Konservasi UGM serta relevance Jogja saat ini baru dilakukan kesepakatan PT Mustika Ratu dan pembuatan desain untuk kerbong kayu kerbong kayu yang mangkrak di Paleja, Sayuk ya karena ada perbaikan untuk dibaca di stasiun Mac wow, bakal Bakalan gokil, bakal ada museum baru nih di Jogja nih. Tunggu aja, tunggu tanggal launchingnya nih. Bakal ada yang baru. Wow, nggak tahu aku biasanya sama museum, well, museum sama jagar budaya ini gak, gak, gak pernah terlalu saya excited ini mungkin karena menurut aku ini baru, sebenarnya ini lama, lama sekali orang sekitar pasti, anu aku yang terasa, ini kayaknya belum pernah deh tapi ya, ini ya lebih baik telat lah daripada gak tahu sama sekali lah gak apa-apa lah, yang penting sekarang udah tahu buat temen-temen yang ada di Jogja mungkin bisa tengok-tengok ke sana lokasinya bagus jaminan lah buat nyore itu enak banget buat santai duduk pinggir menikmati apa tiba-tiba ada kereta lewat mantap tapi kalau ada kereta lewat ya jangan tengah kalau ada kereta lewat ya duduk dinikmati kalau enggak ya masuk masuk agak ke pinggir sambil duduk-duduk Jangan buang puntung sembarangan kalau ngerokok, jangan ngerokok kalau bisa, jangan bawa um, makan boleh, tapi bawa tempat sampah tetap jaga kebersihan kalau ngerokok, no no, no. saya tidak rekomen, tidak boleh kalau bisa, dah gitu aja dari saya, semoga teman-teman uh, bisa mampir ke kesini menghidupkan suasana ini well banget lah Rekomendasi, nah rekomend buat nyantai tadi sama istri saya kesana ngerasain wah nyore di situ enak banget Bener-bener enak ya udah apa ya 15 menit 20 menit santai di situ sejam jam 4 jam setengah lima gitu top oke okay, sekian pembahasan sejarah ambil jalan-jalan semoga bermanfaat buat teman-teman ini adalah tulisan yang tidak muncul di buku kalian jadi kalian harus aktif untuk mencari di luar selain buku sehingga tak kalian nambah nggak tumpul kalau ditanyain makin pintar karena kalian jalan-jalan jalan-jalannya jalan bermanfaat ke teman-teman seperti ini makin pintar, makin banyak wawasan, kelihatan keren, itu mana baru keren, pintar luar dalam oke, okay, terima kasih, semoga videonya bermanfaat, see you in the next video, bye